mau masak ikan sungai ini, ini ikannya ini bahan pelengkapnya pepungi. ini bumbunya ada rampai yang sudah di tomat dan rampai ya yang sudah dipotong-potong cabai dan bawang putih yang sudah diulek. laos dan sara yang sudah digeprek daun bawang dan bawang merah